Selamat jumpa dengan channel ini. Jangan lupa klik, like, share, subscribe dan tanda lonceng untuk dapatkan info terbaru dari channel ini. Dunia pecinta drama Korea. Ketika ini tengah diselimuti fakta sedih. Sebab, aktris Kim misu sekarang telah pulang buat selama-lamanya. Diketahui, Kim Mi adalah pemeran pada drama Snowdrop. Dikonfirmasi oleh agensi, melansir berdasarkan sumpi. Dalam hari yang sama agensinya Landscape Entertainment sudah mengkonfirmasi informasi tadi. Kami mengungkapkan informasi sedih dan memilukan. Kim misu telah berpulang 5 Januari. Keluarga yang ditinggalkan ketika ini sangat berduka dapat informasi sedih yang mendadak, tulis pada pernyataan tadi. Belum diketahui penyebab kematiannya. Hingga ketika ini, pihak agensi belum menyertakan penyebab kematian aktris tadi. Meskipun, fakta dukanya sudah dikonfirmasi. Berangkat berdasarkan pernyataan itu, Landscape Entertainment juga mengingatkan pada penggemar juga rakyat buat tidak berbagi fakta-fakta tidak palit soal meninggalnya aktris Snowdrop itu. Pemakaman Kim Misu, menurut keterangan, jenazah Kim Misu akan dimakamkan pada layanan pemakaman Taeneung Sungsim. Namun, pihak agensi berkata atas permintaan keluarga, pemakaman mendiang Kim Misu akan dilakukan secara tertutup. Profil singkat, Kim Misu juga adalah satu dari sekian aktris yang kerap muncul pada drama Korea ternama. Awal mula nama Kim Misu naik daun ketika berperan pada drama Hai by Mama, The School Nurseviles, dan Yumi Sales. Sementara itu, Snowdrop JTBC sebagai proyek baru dan terakhirnya ketika ini. Drama tadinya tanya masih tayang, namun sudah menuntaskan proses syuting. Sekian terima kasih sampai jumpa lagi di lain waktu.